Kalau mulai video ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Tulis komentar di bawah guys karena aku gak sabar banget buat membalas komentar-komentar kalian di bawah. Oke, okay, terima kasih. Di era ini, kalian bisa melakukan apapun, kalian bisa beli apapun melalui hp kalian akan tinggal buka itu lalu kalian bisa beli apapun yang kalian inginkan tapi syaratnya kalian harus punya uang kenapa bisa begitu kita melulu soal uang karena kita hidup di perkotaan guys bener nggak? kalau kalian hidup di perkotaan saat ini apa yang kalian rasakan? pastikan ini ya, uang, uang, uang terus buat kalian beli sesuatu yang bisa membuat kalian bangga di sosial media ataupun yang paling penting bisa difoto lah. Kalau kalian difoto, udah keren. Itu udah kebanggaan banget buat kalian. Syukur kalian di situ. Kalau kalian di perkotaan, nah, kalau kalian di perdesaan, bagaimana? Apa yang kalian syukuri di pedesaan Kalau kalian punya uang yang nggak sebesar di kota dan kalian punya kebiasaan yang berbeda di kota kalian jarang main sosmed karena teman-teman kalian nggak punya sosmed atau nggak pernah main sosmed yang mementingkan soal itu di video kali ini aku akan berbagi pengalaman pada sewaktu aku di desa selama dua minggu guys dan aku mendapatkan pengalaman banyak banget yang mungkin bisa aku bagikan di sini di judulnya perbedaan kota versus desa oke okay, cek this out Katakanlah kalian orang perkotaan guys Lalu kalian ingin pergi ke desa Ke rumah nenek kalian Atau paman kalian Atau mungkin kalian sekedar Traveling ke desa Pasti tangan kalian gak bakal Diem aja guys Kalian pasti pegang kamera Atau apapun lah gadget kalian Pasti kalian bilang halo Atau ya aku lagi di sini nih Aku lagi nyapain Kayak aku sama ini sama temanku dan kalian pasti akan ngapain? Padikan momen kalian lalu kalian share story ke Instagram atau apapun lah sosial media kalian yang paling punya dan kan berkata, "Uh, refreshing nih. Lihat hijau-hijau walaupun sekedar cuma sawah aja." Kalian pasti bangga banget. Udah bersyukur banget bisa pergi berlibur padahal cuma lihat sawah. Sawah itu bagi orang perdesaan itu cuma ya sawah. Apa yang dipeluk, enggak kata mereka itu cuma ya Cawa Ini udah aku kerjakan setiap hari, aku capek lihat ini semua. Aku udah bosan lihat ini. So, tapi kalau kita balik, orang desa ke kota, dia ngelihat gedung-gedung yang tinggi banget, yang sangat keren. Menurut mereka, yang mereka nggak pernah jumpai di desa dia pasti senang banget guys sekedar kita bisa melihat gedung-gedung punya lampu-lampu yang kelap-kelip bisa berubah warna itu sangat keren banget mereka sama juga dia akan mengeluarkan gadget mereka lalu dia mengabadikan momen mereka foto-foto apa-apa pun dan mereka sangat excited tentang itu jadi kita semua sama sebetulnya cuma kita punya rasa syukur yang berbeda kita bersyukur saat kita melihat sawah yang di perkotaan yang di desa kita bersyukur saat kita melihat gedungnya padahal kita juga sama kalau kita pulang kita merasa hal itu biasa aja nah, titik poinnya adalah kita bisa lupa tentang rasa syukur itu pada saat yang sama kita kadang merasa bosan tentang hal yang harusnya disyukuri nah dari sini Poin oh, pertama yang aku pelajari ya tentang rasa syukur yang sederhana itu kadang kita juga lupa. Kalau kalian di perkotaan dan kalian sering berangkatnya kesiangan, pasti masalahnya macet. Kalau macet, kalian kan dipotong waktunya di tengah jalan, kalian macet-macetan, akhirnya kalian telat. Dan apapun itu alasannya Kalau di perdesaan Masalahnya juga sama Cuma Ini beda topik Topiknya kita di jalannya Jalannya sangat Ya kurang memadai Beda kalau di kota Jalannya mulus banget Tapi macet. Kalau di perdesaan Jalannya berlubang nggak ada trotoar, nggak ada apapun, semuanya sama. Kalau kalian ingin nyabrang ya nggak ada tempat penyeperangan. Kalau kalian ingin jalan, kalian nggak ada trotoar. Kalian bisa mungkin terserempet orang atau apapun, karena nggak ada trotoarnya. Kalian bisa lihat diri sendiri di video kali ini. Di video ini kalian bisa nilai sendiri gimana adres parah ini kalau kalian di kota pasti nggak ada. Kalau ada pun pasti cuma satu minggu dua minggu besoknya udah rapi lagi, betulin untuk -betul. Lalu kalian bisa menikmati jalan yang enak lagi, nyaman lagi. Gimana? Kalau udah bersyukur kali ini, kita punya masalah yang sama, masyarakat desa ataupun kota, kita punya struggle yang sama. Jika kalian kesiangan bangun, kan akan telat. Di sini. Meskipun kalian bangun pagi, kalian pasti juga telat. Kalau kalian melewati jalan yang seperti ini, <laughs> so kita sama semuanya, satu sama semua ya, untuk masalah kedua ini. Jangkauan internet, nah soal ini banyak daerah tertentu di pedesaan, mungkin belum terjangkau soal ini karena mereka. Alasan ekonomi atau apapun, kadang belum punya HP yang kalian biasa punya, seperti HP-HP Cina lah ya. Tahu sendirilah, mereknya apa ya? HP Cina, sejarahnya itu nggak usah iPhone lah, atau Samsung lah, atau apapun yang mereknya. perkelas sekelas kalian, kalian di perkotaan, mereka nggak punya, guys. Mereka harus pergi ke teman mereka dan minta tolong untuk nimbrung buat melihat apa yang update di sekolah mereka tugas mereka apa mereka patungan untuk membeli pakaian tersebut jadi se-chaos itu di desa jadi kalian harus bersyukurlah soal koneksi atau apapun update media lalu kalian dikasih kuota oleh pemerintah dan kalian punya akses untuk memakai itu semua bersyukurlah guys kalian hidup di kota lalu soal makanan yang kalian makan pasti barang-barang instan semua, maksudnya soal prosesnya ya, kan punya makanan nih, males masak, kan tinggal pencet deh aplikasi pesan eh, makanan instan yang bisa kalian order di situ, lalu kalian tinggal tunggu barangnya akan nyampe di tempat rumah kalian, lalu kalian tinggal makan deh. Pasti kan di perkotaan sering melakukan seperti itu Dan tidak menurut kemungkinan Kalian pasti juga beli bahan makanan Apapun itu kan juga secara instan juga Kan bisa order juga lewat situ Beda lagi kalau di desa Kalau kalian ingin makan sesuatu atau Ingin beli ikan lah contohnya Kalian harus pergi ke pantai dulu Atau nunggu jual ikan keliling di depan rumah kalian baru kalian bisa beli ikan yang segar dari pantai karena kebetulan di desaku waktu itu dekat ya bukan dekat sih kurang lebih jaraknya 5 km atau 6 km dari tepi pantai guys. jadi kalian kalau ingin beli ikan kalian bisa langsung ke nelayannya atau kalian bisa pesan lewat si tukang jualan keliling ini tapi ingat juga mereka juga gak punya HP guys Kadang-kadang mereka juga buta huruf, nggak bisa baca. Jadi, mereka itu cuma bisa angkat telepon, nggak bisa baca SMS atau WhatsApp. Nah, itulah yang titik poin yang secara mungkin kalian lihat simpel ya, tapi kalian bisa syukuri kenikmatan itu di kota, dan kalian bisa mungkin lebih produktif lagi nggak mau kalah dengan kebiasaan di desa yang. Mereka harus mencari kayu bakar dulu nanti api dulu tiba -tiba di pagi-pagi hari buta, Lalu kalian memanaskan air Perlu waktu yang lama nggak bisa dibesarkan atau dikecilkan Ukuran apinya Seperti LPG yang kalian punya di rumah Nah itu juga Privilege banget buat kalian ya Nah untuk kali ini Apa yang bisa kalian ambil likmanya kan bisa cerita di komentar Atau kalian bisa cara diri sendiri koreksi diri sendiri dan apa yang perlu diperbaiki kalian bisa tahu sendiri lah ya oke next selanjutnya adalah tapi sekarang nggak tahu kalau pagi apa mereka masih bibir atau gimana ya nggak tahu jadi kita main ya. Ya pesawat pagi, kan bisa lihat nggak di belakang itu ada kegiatan yang namanya ngokrok, yang jadi bilang itu kegiatan setiap pagi seorang petani ya, karena untuk menghindari dari hama dan rumput liar, katanya sih itu istilah dari desa ini yaitu Lumajang Jawa Timur dan nulis sebagian besar dari kalian masih ngantuk atau masih belum bangun ya jam segini mungkin ada yang lagi males-malesan lagi scrolling sosmed pas sewaktu pertama kali bangun tidur karena nggak tahu mau ngapain kegiatan selanjutnya di hari ini mereka udah mulai dari pagi udah tahu kegiatan setiap paginya ngapain dan harus ngelakuin apa apakah kalian nggak malu dengan mereka apakah kalian udah punya tujuan setiap paginya kalian bisa merencanakan tugas apapun kecuali kalau kalian bekerja ya kalian punya deadline atau apapun bagus buat kalian kalau yang belum punya aku saranin kalian harus punya deh Apapun caranya, kalian harus belajar untuk membagi waktu. Oke, okay? jangan mau kalah sama mereka ya. Itulah perbedaannya dari sini. Menurut pandangan itu sendiri, ya oke. Okay? Aku juga punya salah satu pengalaman yang mungkin excited banget buat aku, pas kali ini ya, aku lagi. Ya, ngobrol-ngobrol santai lah. Ceritanya gini, aku tanya, "Apakah kamu punya keinginan untuk kuliah atau rencana apa yang kedepannya menurut kamu baik buat dirimu?" Lalu mereka tanya, "Ah, apa sih? Ujung-ujungnya juga kita kerja. Ngapain buat sekolah? Ujung-ujungnya kita juga nikah, lalu punya anak. Ya udah, itu aja." Sesimpel itu, guys, pemikiran mereka. Mungkin dalam tanda kutip Ini bukan semuanya ya Kadang ada juga yang mempunyai pemikiran yang lebih baik lagi dari itu Tapi catat juga ya Ini aku yang membahas soal ini aja Nggak semua orang di desa seperti itu Di garis bawahi Semua ini hanya cuma aku ingin membahas opini ku sendiri ya Jangan membenarkan opini ku Karena kalian juga berhak memberikan opini di kolom komentar Aku juga membuka semua itu kalian bisa kasih saran atau apapun kita berdiskusi di bawah oke okay? lanjut lalu aku mengatakan kenapa kok bisa begitu karena kita hidup cuma sekali gitu jadi buat apa susah-susah buat apa ribet Hilangnya dia begitu guys nah beda lagi kalau kalian di kota kalian mungkin punya hmm, kalian bisa terinfluence dari orang-orang yang kalian lihat di YouTube atau di video-video apapun, TikTok ya, atau apa yang pernah kalian dengar dari radio, podcast. Kalian termotivasi buat mendirikan apapun lah ke depannya yang perlu waktu, berapa step by step yang harus kalian lakukan selama masa-masa muda kalian sampai kalian udah siap nantinya mendirikan apapun itu secara masif secara global yang besar jadi pengusaha kayak jadi pemegang saham ya atau apapun yang besar-besar kalian punya mimpi itu yang besar-besar seperti itu ya Selain jadi Menteri, jadi Presiden, jadi apapun yang kalian inginkan setinggi apapun kalian bisa capai di perkotaan karena punya edukasi yang baik dan kalian punya teman-teman yang baik juga lingkungan yang mendukung kalian beda lagi kalau kalian punya lingkungan yang nggak mendukung atau lingkungan yang negatif dan itu semua tergantung pada kalian masing-masing tentunya nggak di desa nggak di kota kalian punya andil untuk memilih teman atau memilih lingkungan kalian gimana enaknya menurut kalian atau cocoknya kalian di mana untuk pergaulan ini karena itu mempengaruhi kalian ketepannya Bener nggak? Kalau ini mungkin terlalu berlebihan ya Aku kesaran sih Kita melakukan hal yang menurut kita baik lah Jangan ikut-ikut orang lain Kalau bisa ya Kalian punya keputusan sendiri Kalian punya alasan sendiri untuk melakukan sesuatu Dan kalian lakukan itu aja secara konsisten dan enggak nggak melulu harus ikut zaman atau nggak melulu harus ikut tren karena itu juga membuat kalian capek sendiri akhirnya kalian nggak tahu arahnya mau kemana karena hidup itu cuma sekali jangan menua tanpa arti seperti ini karena aku juga sering banget lupa ya soal itu aku tempel aja di sini dan aku lihat setiap hari di kamarku sesimpel itu guys jadi di video kali ini cuma ini aja yang aku bahas guys ini lebih titik poinnya soal bersyukur ya titik balik buat kalian yang merasa kurang beruntung atau apapun padahal kalian itu masih beruntung belum sampai ke titik itu kan udah bilang nggak beruntung kalian bisa lihat di pedesaan seperti video kali ini gimana menurut kalian apakah kalian masih beruntung atau kurang beruntung atau kalian mungkin belum lihat orang yang kesusahan saat makan kesusahan saat mencari uang mereka harus susah payah jualan apapun berkeliling dimanapun nggak sampai Lalu kalian mengeluh soal itu. Video ini sebenarnya aku buat untuk aku sendiri dan lebih-lebih kalau kalian juga bisa mendapatkan maknanya, aku juga sangat berterima kasih banget. Udah nonton videoku sampai ini dan kalian udah subscribe, udah like video ini maupun kalian udah mau berbagi ke teman-teman kalian tentang video ini, aku sangat berterima kasih banget. Atau kan dislike pun. Gak suka pun video ini, aku juga sangat berterima kasih karena kalian bisa menilai videoku dari jelek dan baiknya dan kasih masukan juga kalau bisa ya sekalian kalian bisa memperbaiki apa yang harus aku perbaiki ke depannya. Terima kasih yang udah ngikutin aku sampai saat ini walaupun aku jarang update ya karena kalian tau lah kalau kalian mengikuti aku di instagram atau apapun pasti kalian tahu alasan aku kenapa dan baik lagi di videoku di privilege kemarin kalian bisa tahu sendiri, see you next video jangan lupa stay safe jangan kesehatan kalian di pandemi ini karena kesehatan kita tergantung pada pola pikir kita pola makan, istirahat yang cukup dan jangan lupa banyak vitamin ya guys, minum vitamin dan sering-sering berdoa yang baik-baik tuh keluarga dan teman-teman kalian masing-masing semuanya semoga baik-baik aja di era pandemi ini dan salam dari aku Share is care perkotaan yang ramai dan sejahtera tentunya kau punya segala hal yang dalamnya tentang kemajuan teknologi entah itu kepentingan untuk hanya umat ataupun hanya iseng saja tapi tak lupa masyarakatmu isinya adalah sebagian dari penghuniku, yaitu pedesaan yang kau anggap indah asri kalah suntuk aja ataupun penat dan mungkin sering kau bilang stres pada waktu sibuk bekerja Atau Saat kamu memusingkan sesuatu Tentang masalahmu Tempat kau pulang Untuk sekedar berkunjung Ke rumah ibunda Dan sana saudara Walau waktunya sangat sedikit Kupunya Nikmat di desa Lebih terasa Karena Tak lupa Asalku juga dari desa